Romantisnya cintamu dengan Nabi Dengan baginda kau pernah main lari-lari Selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah Aisyah Humairah Rasul sayang kasih rasul cintamu Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi Dengan baginda kau pernah main lari-lari Selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping rasul